Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Alvaris Masih. Di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan telepati yang teman-teman sudah tanyakan di kolom komentar. Pertanyaannya antara lain adalah di saat kita melakukan telepati apakah kita harus menggambarkan diri kita di saat kita membayangkan pesan dan target apakah harus ada kita juga atau tidak. Pertanyaan yang kedua yaitu dia mengatakan bahwa dia susah fokus karena dia dengan target hanya berkenalan melalui media sosial untuk membayangkan sosok target sangat kesulitan karena dia hanya melihat target melalui foto itu yang membuatnya kesulitan untuk membayangkan target apa yang harus dia lakukan kurang lebih pertanyaan seperti itu teman-teman jadi teman-teman sebelum saya bahas lebih jauh tentang pertanyaan ini Untuk teman-teman semua seperti biasa Apabila anda yang belum subscribe silahkan subscribe Jangan lupa nyalakan loncengnya agar anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru Dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya Sudah nonton video-video saya Terima kasih banyak Jangan lupa kasih masukan ke saya jangan lupa kasih saran ke saya agar channel saya lebih baik lagi ke depan dan untuk teman-teman semua yang bertanya tentang bang bagaimana cara melakukan telepati cara lengkapnya gimana, posisinya gimana teman-teman saya sudah bahas tentang cara lengkap melakukan telepati yang ini videonya yang pernah saya bahas dan saya juga pernah ulang membahasnya lagi di video yang ini. Teman-teman bisa cek video itu, di situ saya jelaskan banyak tentang jarak target. Kemudian posisi saat kita melakukan telepati, posisi target harus seperti apa, ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu secara teknik, secara dasarnya di situ teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja menjawab pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama yaitu Dalam melakukan telepati Apakah harus kita menggambarkan badan kita sendiri Sosok kita sendiri di dalam gambaran yang sedang kita bayangkan Biasanya kan kalau kita gambarkan pesan itu Ada target, ada pesan Apakah harus ada sosok kita juga atau tidak Kira-kira pertanyaannya seperti begitu. Jadi teman-teman, untuk pertanyaan ini saya bagi menjadi tiga hal. Tiga hal atau tiga. Ya kurang seperti itulah teman-teman. Yang pertama, kita tidak harus menggambarkan sosok kita apabila kita telepati jarak dekat. Kita tidak harus gambarkan sosok kita apabila kita telepati jarak dekat. Yang kedua, kita tidak harus gambarkan sosok kita Apabila kita hanya sebagai perantara Contoh, ketika saya telepati kepada seseorang Untuk mempengaruhi dia Melakukan sesuatu ke orang lain Bukan ke saya Jadi saya tidak harus menggambarkan uh, sosok saya Di dalam gambaran itu Pengalaman telepati saya Yang pernah saya bagi di video ini Kurang lebih seperti itu Saya tidak menggambarkan sosok saya dalam gambaran itu Yang kedua saya menggambarkan sosok saya dalam gambaran itu Itu apabila saya lakukan telepati jarak jauh Kurang lebih seperti itu Saya telepati jarak jauh Biasanya yang saya gambarkan adalah Sosok saya, sosok target Yang sedang melakukan interaksi sesuai pesan yang saya inginkan Contoh ketika saya melakukan telepati cinta Yang saya gambarkan Ada sosok saya yang sedang duduk Kemudian sosok target yang sedang datang ke arah sosok saya Sosok target sedang menggombal saya Merayu saya Mengatakan kata-kata cinta kepada saya Selayaknya seseorang yang sedang jatuh cinta Seperti itu teman-teman Itu yang kedua ketika saya menggambarkan sosok saya di dalam penggambaran itu Kemudian yang ketiga Saya menggambarkan eh, sosok saya dan saya melihat sosok saya di dalam gambaran itu melalui pandangan si target. Jadi yang ketiga ini, ada saya, ada target, tetapi saya melihat diri saya di dalam dalam gambaran itu melalui sosok target. Seolah-olah, saya yang secara sadar ini, memandang sosok saya sendiri melalui target seolah-olah saya menjadi target dan sedang merayu saya sendiri kurang lebih seperti itu dan beberapa kali saya lakukan telepati dengan cara seperti itu dan berhasil teman-teman seperti itu oke teman-teman mudah-mudahan teman-teman bisa paham tentang apa yang saya sampaikan itu teman-teman yang pertama tanpa sosok teman-teman yang kedua dengan sosok teman-teman ada dalam gambaran itu yang sedang berinteraksi Yang ketiga teman-teman melihat teman-teman sendiri Melihat Anda sendiri melalui pandangan si target Kurang lebih seperti itu Oke teman-teman kita masuk di pertanyaan kedua Pertanyaan kedua yaitu Dia mengatakan bahwa dia sangat kesulitan membayangkan wajah target Karena dia sama target hanya berkenalan melalui media sosial dan dia sangat kesulitan membayangkan sosok target karena dia hanya melihat target melalui foto. Apa yang harus dia lakukan? Jadi begini teman-teman, intinya dia sudah pernah melihat teman-teman. Itu yang pertama. Jadi di sini bukan permasalahannya foto orang tersebut tetapi foto teman-teman dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah tahu tentang teman-teman. Dia sudah tahu, intinya dia sudah tahu Tadi kan sudah kenalan, itu sudah cukup teman-teman Terus dalam melakukan telepati Teman-teman hanya niatnya ke arah dia Tidak harus gambarkan sosoknya secara detail Intinya teman-teman niatnya telepati itu ke dia Yang penting dia sudah pernah melihat teman-teman Dan dia tahu siapa teman-teman kalau sudah berkenalan, aman Itu sudah aman, itu sudah bisa teman-teman Intinya seperti itu teman-teman Dia sudah pernah melihat teman-teman Dia tahu siapa teman-teman Ketika teman-teman ingin melakukan telepati Dan teman-teman masih bingung tentang sosoknya Yang penting teman-teman niat ke dia Dan beres Kurang lebih seperti itu teman-teman Oke teman-teman, kali ini saya hanya bahas tentang dua pertanyaan Dan Video berikutnya saya juga masih bahas tentang pertanyaan terkait telepati. Jadi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, Paris Masih.